Oke, okay, uh, di pertemuan ketiga ini kita akan belajar bagaimana mencoba input action menggunakan uh, skema input sistem baru dari Unity. Ya, input action yang saya maksud adalah input action thoughts dan kita bisa membuat karakter, uh, kita um, respon terhadap touch yang kita berikan. Oke, okay. tutorial hari ini kita akan membuat karakter bergerak sesuai dengan lokasi tempat kita melakukan touching di layar Oke okay. ikuti video selanjutnya untuk memulai tutorial kita pada week ketiga ini